Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat, dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga tambah rajin ibadahnya Sehat selalu buat yang nonton sini saya akan mempraktekan Gimana caranya bisa main game Dengan mouse and keyboard Terutama kita bahas dulu Hyperfront mobile ya karena kan gamenya mirip-mirip dengan Valorant Ya Mirip sih 6 Banding 12 <laughs> Ya seenggaknya bisa nyobain gimana Rasanya gitu kan Oke yang pertama kita siapin dulu Flydigy Q1 Converter Flydigy Q1 Ini saya beli di harga 400 ribu Mungkin lagi promo ya 400 ribu Kalau lagi nggak promo disitunya situnya 600000 di toko Oyen oke yang kedua siapin kabel data kabel data kepalanya yang micro USB dikarenakan ini buat power selanjutnya kalau semisal mati lampu tapi pengen main entah itu gak mau pakai listrik sama sekali dari colokan kita pakai ini aja dari kabel data yang gede nih masuk dia ke colokan HP. Jadi seolah-olah dia listriknya dari HP. Habis itu kalian harus punya yang namanya mouse, mouse bebas. Mau yang mau yang pakai kabel wireless atau wired pakai kabel. Begitu juga dengan keyboard. Mau keyboard jadul kayak mau keyboard yang cuman bisa ASDW doang kayak atau ya penting bisa lah namanya keyboard mau oh, tray gitu kan banyak tuh keyboard yang bekas bekas murah yang pertama kita siapkan dulu dg nya oke okay. di sini kita masukkan dulu port usb micro kesini nih powernya ada kita colok bismillah oke okay, di sini kita jangan pakai listrik repellent ya guys dari HP aja, colok sini nih. Ini paling di online harganya 10.000 Kita colok Kalau yang bilang hoax mungkin dia penasaran apa gimana. Gak bisa katanya biasanya gitu kan. Haters. Nih, ini kabel nih ya. Nih nyambung nih. nggak kita. Kalau gini baru hoax. Kalau gini kan gini biar kelihatan, oke. Okay. Pertama kita colok dulu nih ke HP sininya. bismillah alhamdulillah Oke, okay. ini nyala ya LED-nya. Kita tanpa rekayasa, oke. Okay. Kabel bisa diperhatikan. Ini tanpa colokan power ya. sini kekuatannya 5 volt 2 ampere HP aja kuat nih. Dia nyala. Oke. Okay. Selanjutnya Oke, takut dibilang hoax. Jadi, sangkanya dari listrik ini ya, kabel ya, saya simpan. Selanjutnya, siapkan dulu mouse dan keyboard. Ini saya pakai mouse untuk yang wireless atau tanpa kabel ya, perhatikan. Masih, nyala, oke? Okay. Selanjutnya colok ke yang satu lagi Ini bebas ya, kalau di pun masih bisa masuk dia Kedeteksinya dia bebas. Satunya pakai kabel wire klien keyboardnya. Ini nyala ya keyboardnya. Oke, okay. setup sudah selesai, kita masuk. Ke layar hp nya oke okay. boleh diperhatikan lagi ini power dari hp ya nih kabelnya sini yang hitam nih nih perhatikan nih benar-benar real tidak usah pakai power dari colokan listrik oke okay. masuk playstore cari fly digi buka kalau untuk pertama kali tampilan menunya belum kayak gini pasti di sini ada add nih tambahkan add cari key 1 tap nanti masuk dia otomatis layarnya langsung gini setelah itu masuk di go to setting singkan otomatis dia nyambung kalau belum nyambung juga buka dari sini menu tahan di sini sambungkan dia nih oke katanya nanti di situ sambungkan oke berhubungin modal tersambung nanti putuskan jangan putuskan sama pacar guys sakit oke deteksi mouse and keyboard masuk apa enggaknya dari sini kita cek dari ikonnya selain gigi satunya klik di tab di situ nih USB satu connect berarti masuk usb2 connect masuk kembali sini add games cari games nya hyperfront tab nanti paling atas dia muncul, habis itu open sebelum main kita mapping dulu, masuk pengaturan scroll pilih kostumisasi tata letak yang pertama ini, sesuaikan setelah itu masuk ke icon ya pilih tab, pilih new ini pergerakan keyboard, oke okay, kita mapping secara cepat, biar durasi tidak terlalu panjang ini untuk pergerakan mouse pilih yang kosong ini nih, sebelah windows ini kan ya kalian pilih yang kosong ini, pindahkan ke yang tembak dulu, klik kiri kita samakan mappingnya untuk valoran ya. Ambil lagi yang kosong, simpan di scope, klik kanan. Sorry, klik kanan. Ambil lagi yang kosong, di reload R. Map M. Ini mele 3. Ini senjata yang pertama, satu 1 secondary 2 setelah itu kemampuan satunya di key. kemampuan 2 di E, ultimate-nya di Z. Z. E Kemampuannya di Z. Ultimate-nya di Z, sorry. Ambil lagi yang kosong, loncat di spasi. Yang kosong lagi. Jalan senyap di Shift. Yang kosong lagi jongkok dikontrol Untuk selebihnya kalian bisa tambahkan ya sendiri ya Setelah itu pilih lagi yang kosong untuk menampilkan scroll Untuk menampilkan cursor mouse Kalian pilih scroll di mouse kan Untuk ada kliknya tuh di tengah Pilih yang itu Klik Oke okay. Nanti gambarnya bukan gini sorry Nanti akan gini nih Nah Eh maaf nih, perhatikan gambarnya ya akan di tengah gitu, ada titik yang putihnya masuk setting pilih fly mouse sensitivity fly mouse ya disitu confirm oke, okay. setelah itu kita masuk yang sensitivity untuk mouse nya terlalu licin ini, kita setting dulu masuk setting kita setting di enaknya di 10 confirm, save namain terserah bebas namanya. Confirm lagi. Kita kembali kita masukin jam oke. Okay. Nih, pos kursornya tertampilkan di kan Kita mulai mencuri. untuk menutup kursornya kita pilih lagi klik yang di scroll mouse. show me the okay, Kita percepat. Biar tidak terlalu panjang untuk mapping hmm, Jam berapa kali? Get ready. Untuk <tose> map bisa kalian transparansikan biar tidak terlihat bermain di mobile gitu kan, ya. nanti kalian bisa atur atur sendiri sesuaikan masuk klub tombol kau terlalu panjang when it gets too chaotic I just freeze alami. everything around me round main start 4 ya, kills remaining Three kills remaining. Two, one enemy remaining. StarCore deployed. StarCore recovered. Operation succeeded. Get ready. Start. Four kills remaining. One ally left. My uh -huh. lost. Uh -huh. okay, yes.